Oke, okay, sekarang kita sudah berhasil membuat desain gambar status WhatsApp menjadi full screen setelah mengikuti tutorial ini. Oke okay, sebelumnya, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat desain gambar status WhatsApp full screen. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah panduan ukuran gambar untuk desain WhatsApp. Silahkan kalian catat untuk mengingatnya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Disini saya sudah masuk situs Canva dan menggunakan akun saya di sini. Oke, langsung saja kita buat desain. Kita klik, kemudian pilih dimensi khusus seperti yang sudah kau pingin. Terangkan sebelumnya untuk gambar status, maka kita dapat mengisinya dengan lebar 720 dan panjang 1334 dalam unit pixel pastikan sudah seperti ini Oke kemudian kita klik buat desain Oke tunggu sebentar dia ya, masih membuat datanya beberapa keuntungan uh, menggunakan gambar yang bagus uh, itu tentunya bisa menambahkan nilai uh, marketing kita salah satunya ya oke di sini kita coba menggunakan template gratis uh, ya untuk uh, untuk kita coba saja, nah, sini kita coba, nah, ya. gunakan ini saja ya. Sebagai templatenya, nah, kita edit dulu beberapa tulisan di sini seperti nah, ini. Kita beri nama, nah, kita terlalu dengan casting, ya, seperti ini. selain itu perlu kalian ketahui bahwa langkah ini sangat cocok untuk pengguna yang sering melakukan promosi ataupun kegiatan yang lainnya melalui status whatsapp oke kira-kira sudah seperti ini yang untuk desainnya sekarang kita publikasikan kemudian klik download atau unduh. Untuk mendapatkan gambarnya, ya. Oke, di sini gambarnya sudah kita download. Kita coba, nah, kita close saja ya. Oke, langsung kita buka gambarnya. Oke, iya, di sini gambar sudah terdownload ya. Oke, sekarang. Oh ya, yeah. kalian juga dapat melakukan dan menggabungkan langkah uh, desain di sini dengan menggunakan uh, elemen berbayar uh, dari Canva, seperti yang sudah kami bahas dalam video. Uh, bagaimana cara menggunakan Canva Pro secara gratis tanpa bayar dan perlu akun premium? Uh, kalian dapat melihat videonya dengan mengklik tombol di atas oke ini adalah gambar yang sudah kita buat tadi ya sekarang langsung saja kita praktekkan aplikasi whatsapp nya oke kita buka whatsapp kita kemudian kita pilih uh, status ini kita pilih gambar kita oke ini adalah uh, Full screen ya Full screen Ya, seperti itulah kira-kira caranya Mudah kan?